Oke, okay, semoga beruntung. Dan kita lanjut saja ke videonya. Let's go. Ini adalah kelanjutan dari episode 1, 2, 3, dan juga 4. Bagi kalian semua yang belum menonton episode 1, 2, 3, dan juga 4. Kalian wajib untuk menonton episode 1, 2, 3, dan juga 4. Agar apa? Agar tahu gitu ceritanya. Seperti apa? Dan bagi kalian semua yang sudah menonton episode 1, 2, 3. 3, dan juga, 4. kita lanjut aja ke dalam episode kelima ini. Gak usah kebanyakan basa-basi atau berbincang-bincang segar. Kita lanjut aja ke dalam episode kelimanya. Let's go! Akhirnya aku mendapatkan cewek cantik juga dan juga mendapatkan mobil mewah. Ah, ah, ah, ah. udah sekarang aku langsung saja pulang ke rumah. Aku udah pegel-pegel banget ini. Oh iya, bukan rumahku sih, tapi rumahnya si caroline itu gudang. <laughs> yaudah sekarang kita langsung saja pulang dan mobilnya kita taruh sini aja nggak bakal hilang kali ya yaudah sekarang kita langsung saja otw ke rumah let's go wey angkat tangan hey, wey, wey ada apa ini oh, udah angkat tangan saja atau enggak aku pukul nih pakai ini hey, woi, bentar dulu bentar dulu kamu siapa gak usah tahu, aku siapa Kayanya kamu banyak duit, kamu ada mobil itu, pasti kamu banyak duit, ya kan? Enggak, enggak banyak duit Tong. bohong kamu ya? Enggak beneran Bohong, kalau misalkan kamu tidak ngasih duit ke aku, aku pentung nih pake ini Eh, bentar dulu, bentar dulu, kalau sekarang nggak ada duit, seriusan Beneran, seriusan Seriusan, di rumahku baru ada duit Beneran ya, awas kalau misalkan ke rumahmu nggak ada duit Iya, iya, makanya ikut aku sini. Oh Ah, enggak mau Eh, kalau misalkan kamu nggak ikut, aku bisa kabur loh Oh Iya juga, ya. Iya dong, ya udah. Makanya sini ikut aku ke rumah. Oke, oke, oke, aku ikut ke rumah nih. Ya betul, aku bakal kasih kamu banyak duit di sana. Aku kan sultan. Oh iya, iya, awas lu ya. Kalau misalkan enggak dikasih duitnya, aku pentung seriusan ini aku. Iya, iya, iya, udah ikut dulu. Buru ke rumah. Oke, oke, awas ya kabur. Enggak, udah sambil pegangin dah. Oke, oke, oke, oke, buru, buru, buru. nih rumahnya oh ini rumahnya wih gede banget ya Iya dong gede Widih, mantap-mantap bener ya banyak duitnya kamu Iya dong jelas ya kan Cepat dulu maksim gitu Ah ah ah. ah. ya udah aku tunggu sini ya ya silahkan kamu tunggu sini nanti aku bakal datang lagi ke sini ah enggak deh aku nggak percaya loh kamu nggak percaya ini tunggu aja di pintu ye. Aku nggak bakal kabur. Awas ya. Kalau misalkan kabur, aku obrek-abrik ini rumah. Iya, seriusan aku nggak bakal kabur. Oke, janji. Janji. Tos dulu kalau misalkan janji. Oke, oke, oke. Tos. Tuh, udah janji ya. Kamu tunggu sini. Jangan kemana-mana kamu. Ya iyalah. Aku mah nggak bakal kemana-mana. Aku tunggu di pintu sampai kamu datang ke sini. Oke, oke, oke, oke, oke. oke. Hmm itu orang macam macem sama aku nggak tahu ya kan aku punya apa Krek-krek-krek-krek. punya senjata nih bos macem macam dia ah ah ah ah nggak tahu ke siapa ya udah aku reload dulu ini senjata aku tester ter ter ter ternyata berfungsi dan sekarang aku langsung saja samperin dia di depan ah ah ah ah macam-macam dia hei kamu weh weh weh weh bantu itu. Ah, ah ah ah kamu enggak tahu ya siapa aku ya. Waduh, ampun ampun ampun ampun. Kamu kan punya pentungan. Aku punya senjata nih. Ter ter ter. Enggak takut kamu? Waduh. Ah, Bahaya ini. Sekarang kamu pergi dari sini atau aku tembak nih kamu. Oh, ya yeah, ya. Yeah. Ampun ampun ampun. Maafin aku ya. Wah, lari. <tuh> Puas sekali aku ngerjain dia Ya lagian ya kan, ya polos sekali dia. <tuh lightweight> Cuman bawa pentungan doang, pengen melawan senjata ini <tuh> Jangan harap bos, ya memang duitku banyak Tapi aku gak rela direbut sama dia yang cuman bawa pentungan doang <tuh> <tuh> Hah -hah -hah. Udah, sekarang aku langsung saja masuk ke dalam Aku mau istirahat, capek banget ini badan aduh pegel-pegel banget ini badan aku ngurusin maling yang nggak jelas sih eh, itu lagi yang tak bermodal cuma bermodalkan pentungan nggak jelas yah mendingan aku tidur ya kan lagian ya kan lawan aku bos senjata dia nggak tahu aku siapa anak buahnya carol ini bos ah, ah, ah, ah yaudah sekarang aku mendingan tidur aja <tuh> Ini orang malah asik tidur, bukan yang rampok ya kan? Hei! Woi! Woi! Bangun woi! Woi! Woi! Waduh, waduh, waduh, ada apa sih kamu bangunin aku? Woi, Caroline! apa kamu sibuk tidur di sini bukannya maling loh aku nggak tahu loh, kok kamu nggak tahu Iya aku kan baru pemula gitu aku nggak berani kalau misalkan maling sendiri Oh gitu ya Iya gitu ngomong-ngomong duitnya masih ada Oh masih ada banyak terus pakai buat apa aja tuh duit aku tadi beli mobil terus bawa cewek terus bayarin dia Oh gitu mantap mantap ya udah aku kangen banget nih ah kangen apa tuh Ya kangen seperti biasa Oh gitu udah ikut aku sini Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Nah jadi gini gini gini Nih kamu kan udah tahu ya kan udah hafal ya kan Seperti biasa itu kayak mana ya kan Oh kayak biasa kayak gimana tuh Kayak biasa gitu tidur tidur Oh tidur tadi kan aku habis tidur wah bukan tidur sembarang tidur Tapi ini beda ya kan Kamu mah tinggal congkok Aku yang tidur, oh, seperti itu. Iya, masa enggak tahu, masa lupa. Oh, iya, iya, iya, ingat, ingat, ingat. Yaudah, nih, aku udah tidur nih. Oke, berangkat ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay. aku tinggal hitung ya. Ya, silakan hitung. Oke, okay, satu, dua, tiga, udah siap belum? Ya, jelas sudah dong. Masa belum ya? Kan, oke, okay, oke, okay. dimulai ya sekarang ya. Ya, silakan, silakan. Oke, okay. Ember. sepuluh jam ini oh, udah 10 jam Iya udah udah Oh gitu Oh iya dari tadi kamu kemana aja di kemarin tuh Oh kamu nyariin ya Iya aku nyariin buset kemana aja kamu ya jelas dong aku kan pengen berlibur gitu berlibur jadi maling ya udah aku pergi ya kan keluar kota gitu Oh gitu Yaudah, sekarang aku mau istirahat dulu, kamu usok aja istirahat Eh tadi aku udah tidur udah istirahat, gak mau istirahat lagi gitu Pegel-pegel kalau istirahat mulu Oke oh, gitu, yaudah aku aja yang istirahat ya Terserah kamu mau main game, mau nembak-nembak terserah kamu Nanti kita lanjut lagi ngerapoknya Tuh aku udah mulai habis nih Oh gitu, oke oke siap, dadah Dadah Waduh, sekarang aku ngapain ya? Bosen banget ini ya ampun, ya ampun dia juga capek tuh. Kayaknya tuh seneng juga tuh dari mimik mukanya. Ah, ah ah ah Waduh, aku juga pengen liburan sih, tapi mau liburan kemana ya? Aduh, aku bingung ntar deh. Aku ngomongin sama si Caroline, dianya mau ikut gak ya? Ah, tapi kayaknya gak mau ikut, soalnya dia habis berlibur. Ya udah, nanti kita ngomongin aja.